Halo guys Kalian pernah gak Pengen cari video kalian sendiri di youtube Setelah kalian upload Kalian cari sendiri video kalian itu Apakah ada di youtube atau enggak Ya biasanya itu susah guys Kalau pengen cari video kita sendiri Soalnya Video dari youtube itu Sehari aja yang upload banyak jadi susah buat mencari video kita. ya Jadi sini saya punya akun yang berbeda. Saya ingin memperlihatkan sesuatu dulu ya guys. Coba lihat dulu ini guys. Ini 121 kali ditonton. 6 hari yang lalu guys. Kemudian kita coba cari di Youtube ganti akun dulu ya guys ya kemudian kita cari nah ini guys video saya yang dari as anime berada di urutan ketiga teratas guys padahal viewersnya baru sedikit hanya saja berada di atas lebih mudah ditemukan kan jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah caranya agar dapat seperti ini guys pertama kalian download dulu tab buddy ya kalau belum belum ada tinggal download aja di Playstore setelah download setelah login setelah download login aja dulu pakai akun Google kalian ya ya tunggu dulu sebentar guys lagi loading ya ini sudah kebuka baru 26 subscriber guys ya, ini viewersnya baru nambah kemudian bagaimanakah caranya untuk agar dapat berada di depan guys top pencarian pertama kita klik dulu videonya nah lihat kan guys ini ada tandanya di atas ini di ujung kiri SEO 6 bagi kalian yang belum tahu SEO SEO itu search engine Optimization. jadi ini untuk mengoptimalkan pencarian guys kalau kalian cari video kalian sendiri tapi nggak nemu-nemu itu SEO nya enggak bagus guys jadi gimana kah caranya agar SEO-nya nih, agar video kalian dapat ditemukan? Jadi pertama ini ada upload high resolution thumbnail, kalian harus mempunyai thumbnail yang dengan resolusi tinggi guys. Setelah itu ubahlah thumbnail video kalian dengan thumbnail yang resolusi dengan resolusi tinggi itu. Kalia, kalau kalian belum tahu caranya mengubah thumbnail, bisa lihat di video saya yang ini kemudian yang kedua ada add tag to your title tambahkan tag ke judulmu atau tambahkan kata kunci kata kunci ini bisa bisa sedikit aja guys satu atau dua aja tambahin Kata kunci yang berkaitan dengan video kalian, kemudian yang ketiga, "Attack to your description", tambahkan kata kunci di deskripsimu. Jadi, deskripsi itu bukan hanya mendeskripsikan video, ya guys, tetapi juga bisa ditambahkan kata kunci. Kemudian, yang keempat, ada title length, panjang judul. Jadi kalau kalian ingin seperti ini Kalian harus mempunyai judul yang agak panjang guys Sekitar 5 atau 6 kata gitu Kemudian ada add caption Tambahkan caption Jadi caption ini juga bisa menaikkan ranking pencarian guys Agar videomu berada di atas Kan kalau di bawah terus nanti nggak ada viewersnya. Di bawah aja terus nggak ada yang nonton-nonton. Ya sekian tips-tips dari saya. Kalau yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Agar dapat menonton video saya yang selanjutnya. Jangan lupa juga like, share, dan komentar kalau ada yang ingin kalian tanyakan.